Sedalam hati, ku yang tak terkendali dunia kita sedang cabai pari saja Tetap berjalan, aku menggugur untuk segera pula, jaga diri. Oh. Uh -huh. Bukan beraksi, kita berjuda Kita harus saling menjaga Dan memuatkan